Salam sejahtera buat seluruh perawat yang ada di Indonesia. Uh, hari ini saya akan membahas cara mendaftar nira Baik, disini sudah ada Google, terus kita masukkan link. Oke, okay, link linknya. Oke, okay. sudah. Terus kita click search. Oke, okay. okay, kita search terus di sini ada ppnewer terus kita klik di ppnewer oke okay, kita klik di situ ya, muncul seperti ini seperti ini setelah muncul kita klik di sini registrasi oke okay, kita klik muncullah seperti ini ini yang harus kita isi semua kita isi semua oke kita isi terus setelah selesai mengisi jangan lupa siapkan uh, file file ijazah file ijasa uh, foto atau dalam bentuk pdf bisa jelaskan di sini uh, ukuran paling maksimal itu 150 KT kb kilo byte ya maksudnya situ, oke ini ya, oke okay. sudah, terus setelah selesai semua kita klik daftar. klik daftar kita siap membayar yuran sesuai dengan yang ditentukan untuk anggota baru 360.000 ribu dan anggota lama 260.000 ribu perinciannya nantikan video berikutnya baik terima kasih teman teman